enggak. Oh, apa kabar semuanya, guys? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat karena saya juga alhamdulillah oh bersyukur kepada Allah saya oh, sehat dan alhamdulillah oh terima kasih saja kita ya ucapkan kepada Allah. Oh ya, yeah, guys, video kali ini saya mau buat oh mau makan. Ini ceritanya, guys. Jadi aku itu kan Oh dari kemarin itu, kepengen banget makan oh, pare ngidam, seperti, ngidam banget gitu, kepengen banget Jadi bukan orang ngidam itu hanya dia lagi hamil Bukan kadang-kadang kita itu kan oh Jadi kalau Arab Saudi itu makanannya itu, makanan mereka itu ini-ini terus Jadi sayur, enggak ada sayurnya pun dimasak Jadi saya kepengen makan sayur itu yang mentah-mentah seperti ini guys Kalian lihat ini Ini kalian tahu ini enggak Ini apa ini? aku juga nggak tahu. Jadi kalau ini saya ambil dari di sini di kebun majikan. Di sini kan ada. Kemudian ini pastikan kalian tahu ya. Ini juga kalian tahu. Nah ini. Jadi ini yang sekarang ini yang saya mau makan. Karena oh saya dari kemarin itu kepengen makan lalapan. Kemudian ini. Jadi aku itu tangannya itu main dua-duanya ya guys. Kemudian ini. Nah. Sambil kita ngomong sambil makan. Bismillahirrahmanirrahim. Daging biasa di sini guys, daging anu, um, daging unta enggak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Ya, hanya kalian. Soybob kilo. makan itu. Blue stem. Sekarang kita makan nasi. Mmm. Mm mmm. -hmm. Mmm. -hmm. And makanan majikan itu kan kebunya itu saya saya yang siram jadi saya ambil hmm. jadi guys kenapa buah pare itu jadi buruh saya jadi anu saya itu sasaran saya untuk dimakan karena buah pare itu bagus manfaatnya jadi saya guys ini punya cerita sedikit saya itu uh, pernah uh, kena gejala corona hmm Jadi guys, aku tuh pernah kena gejolak gejala corona. Hampir satu bulan saya nggak kerja guys. Jadi rasa makan itu nggak terasa sama sekali di mulut nakum. Kemudian bau apa saja nggak terasa sama sekali guys. Itu kan gejalanya corona. Hmm. Benar-benar, guys. Aku nggak tahu namanya ini bu buat anu, ya, daun kemangi, ya. Aku makan ini guys, punya tujuan karena aku ingat dulu masa aku di PT ya <tuk> Sebelum kesini tuh guys, jadi ya oh, kumpul dengan teman-teman di PT tuh makan kayak gitu Kayak gitu, ada ini apa ini Hmm Hmm, <tuk> hmm. aku ingat ini guys Oh youtuber orang luar itu yang anak kecil itu makan itu kayak di hutan gitu loh masak-masak gitu Jadi guys, aku kan oh, suka nonton filmnya youtuber itu yang kontennya makan, makan itu anak kecil itu Mungkin itu settingan ya, kalau jalan-jalan itu pergi ke, ke batang air itu ke sungai terus dia nangkap mikan itu langsung masak terus langsung makan itu mungkin settingan kali itu ya itu aku suka nonton, kalau mereka makan tuh waduh kalau aku pulang ke indonesia aku buat kontenku kayak gitu guys hmm. jadi guys video ini tolong jangan di skip tonton benar-benar sampai habis karena faedahnya sangat bagus karena saya mau berbagi sama kalian cara mengatasi corona ya jadi aku itu hampir satu bulan tidak kerja guys, karena corona gejala corona dan aku gak ke dokter aku pergi ke dokter itu setelah gejala corona itu menurun jadi aku takut nanti di, malah bahaya gitu, diperbesarkan masalahnya, sementara aku masih kerja gitu aku konsumsi itu mm -mm, Jahe, kunyit, madu Jahe, kunyit, madu Terus yang saya makan sayur itu adalah Pare Karena pare itu Kalian ketik aja di google itu Manfaat daripada pare Banyak sekali padanya Jadi buat teman-teman itu Jangan segan-segan makan buah pare hmm. pokoknya teman-teman jangan kejar daging daging itu membuat kolek, kolek, kolek stro tinggi dan apabila sudah kolek stro tinggi maka mudah kena penyakit asam urat cara mengatasinya gitu dan asam urat mengatasinya itu adalah buah pare juga jadi mepare beda daripada buah pare itu banyak kali makanya saya bilang sama tema sama kamu kamu semua guys yang masuk ke channel youtube aku ini tolonglah jangan di skip nonton sampai habis <laughs> kemudian kalian like subscribe dan juga komen komentarnya apa saja yang penting jangan maki aku ya kalau ada salahku aku minta maaf hmm. Hmm. Aku buat ini nggak enak Terlalu pedas hmm. Mm hmm Hmm ini saya like like di Facebook guys tapi <tusuk> nanti saya akan hmm Jadi, kalau nggak ada pare, ini pun jadi, guys. Hmm. Hmm. Unjuklah kata orang Minang. Enggak, apa? Ini? Enggak batang pun akapun jadi hmm. Tapi aku belum gajian Nanti aku kalau gajian Aku gajian tanggal 13 Nanti aku pergi ke Panda Kalau di Panda pasti lengkap Atau di Lulu itu lengkap banget Itu kalian tahu ini enggak apa ini ini guys di PT bahannya ini guys aku ingat di PT kalau kayak gini guys makanya aku itu makannya itu kepengen makan kalau bareng dengan teman itu kan ada teman dari aku kan dari padang itu terus kalau nunggu di PT itu kan lama guys ya jadi beberapa daerah yang kumpul di PT itu ada dari oh, Cianjur dimana mana-mana, kumpul di Shizu. Yang dekat kampungnya itu otomatis kan pulang, pulang kampung sambil nunggu itu. Jadi kalau sambil nunggu itu mereka pulang ke sini, ijazah lah istilahnya. Mereka itu datang bawa makanan guys, jengkol, bawa itu apa namanya itu. Oh, apa namanya itu uh, petek banyak semuanya dimakan terus sebanyak bawa bawa itu apa namanya itu nasi yang dibungkus sama daun itu waduh mantap banget M mereka bawa oleh-oleh jadi aku kan orang jauh jadi aku gak pulang mereka mereka bawa oleh-oleh buat aku gitu guys jadi kalau di petek itu makan bareng dengan teman mandi berdua pun kalau di PT boleh yang dekat-dekat itu kan kayak orang Cianjur orang Prebes kan dekat tuh Hmm. Mereka itu pulang guys, pulang, pulang itu kalau pulang itu baliknya itu bawa oleh-oleh pastinya nah, gitu makanan kampung gitu guys. Beli hmm. belanja lagi. eh ya itu kayak kek KP... gimana itu perginya lupa saya namanya itu dicondet itu pasar di pg pg apa namanya lupa sudah enggak tahu saya teman-teman itu gimana kabar mereka ya Allah Kalau udah sampai di sini sudah nggak tahu kabarnya gimana masing-masing nasib masing-masing rejeki udah sampai di sini nggak nggak tahu lagi nggak tahu lagi teman-teman itu kemana? Jadi aku itu guys kalau di PT itu uh, jualan kerupuk. Aku hmm. aku kan dapat uang feed, jadikan aku bisa beli-beli kemudian aku jual guys, itu aku. Hmm. di situ di kantor di kantor itu banyak cowok cakep cakep pula itu masih bujang aku dapat uang pin lalu jalan-jalan bareng sama dia lah aku tapi mereka pada baik semuanya karena aku kan dari jauh tapi agenku satu meninggal selama aku di sini guys meninggal beliau itu bukan agen lah istilahnya dia itu nah istilahnya dia itu bos Agen mm. mm. mm. mm. mm. mm. dulu, minumnya itu setelah makan. Sudah akhir-akhir gitu Timun Timun itu enaknya guys Kalian tahu timun enaknya untuk menurunkan darah tinggi Karena aku ada kolektor Darahku tinggi suka marah Sering sakit kepala Aku sering sakit kepala di sini guys Maksudnya itu apa ya hmm. Babyku sakit lagi ya hmm. Hmm. Hmm. Nah, itu guys, orang mana itu orang Thailand mungkin ya Itu, itu makannya kan nggak makan serius kan gini gitu. om hmm. hmm. hmm. Mhmmm Mhmmm Hmm. Kalau tomat itu enaknya, guys, karena untuk mata khasiatnya. ya ya Hmm Alhamdulillah ya Allah Habis guys. Tengok Tengok guys habis. Hmm Ini di rumah majikan aku mbah. Hmm Hmm. karena sudah azan nggak boleh kalau lagi makan itu azan kita berhenti enggak boleh guys jadi kita berhenti alhamdulillah juga udah siap Hmm. itu itu azan guys azan asar azan asar itu itu artinya saya buat video itu asar dari jam satu jam 2 nah setelah makan itu kita makan pisang Karena pisang ini, pisang ini untuk mengatur pencernaan kita. Penyang banget aku guys Nah sampai di sini dulu nggak habis bisanya saya tahu kalau saya sehat terutama saya selera makan tapi yang bermasalah saya kurang sehat juga, saya kurang tidur guys, itu susahnya saya itu, uh, itu yang bermasalah sekarang, kalau biasanya itu makan yang susah, makan itu susah sama saya kalau saya makan muntah, karena saya itu alergan untuk gestrik gitu, tapi di sini makanan saya itu makan puas saya, jadi apa aja makan, tetapi saya susah tidur malam itu saya tidur nggak tidur sekarang ini kan waktu aku istirahat Aturannya ngantuk aku tapi nggak bisa tidur aku sampai mataku itu kayak ada basol kayak ada bawang kayak, kayak kita buka bawang gitu seperti itulah mata saya beri terus gitu karena menahan ngantuk ngantuk tapi nggak bisa oh, tidur karena pikiran banyak guys itulah aduh alhamdulillah bin Alamin sampai di sini dulu video saya guys. Oh, semoga kalian oh, Terhibur Semoga makanan saya itu Menjadi selera kalian itu akan naik Yang belum Yang yang susah makan Semoga dengan melihat saya makan Kalian akan miler Jadi kalian bisa makan Karena saya itu bisa makan ini Karena saya selalu oh, nonton video yang uh, YouTuber yang kontennya itu makan. Jadi aku itu kalau nengok itu aku juga kepengen gitu. Bukan aku kepengen buat konten seperti itu, tapi selera aku itu gair aku untuk makan tuh keluar gitu. Ngiler istilahnya guys ya. Jadi uh, semoga saya makan tadi kalian bisa ngiler, kalian tidak mau makan akhirnya mau makan kan alhamdulillah dan uh, jangan lupa saya ingatkan lagi kepada teman-teman untuk tidak bosan ya. Oh, yang baru bergabung ke channel YouTube aku tolong di subscribe dan juga di like dan juga di komentar komentar positif saja dan juga bagi teman-teman yang ingin sekali juga oh, oh apa tuh berlangganan ke channel YouTube aku so, oh, itu gampang sekali dengan cara menekan tombol lonceng notifikasinya dan otomatis ada video kita yang baru. Teman-teman bisa lihat, ya guys, ya, buat kalian itu yang mau bergabung ke channel saya. Dan buat kalian yang mau hanya nonton videonya saja juga, tidak jadi masalah, tapi dengan cara like video saya, ya, enggak like juga enggak apa. Oke, bye bye, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.